Oke, selamat datang di channel Derosa Auto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview showroomnya Bang Ius. Stok-stoknya cukup lumayan dan ada beberapa segmen premium. Iya, betul, ya. betul sekali pak. Tak ]ji. perlu menunggu lama, kita perkenalkan dengan Bang Ius, salah satu owner di Mobeta atau mobil bekas Tangerang. Silakan Bang Ius. Salam kenal teman-teman saudara-saudara semuanya setan air se Indonesia di channel YouTube Rosa Auto ya kan jangan lupa sebelum kita masuk ke yang lain klik dulu tuh ya kan apa Paji tombol subscribe tombol subscribe biar ya, saya bersemangat mereview konten-konten yang sekiranya bisa merekomendasi teman-teman di rumah. Oke, okay, yep. Bang Yus, kita mulai dulu ya Bang. Mm. Nah, ini ada mobil apa Bang? Kira-kira Bang? Ini Chevrolet Trax. Chevrolet Trax. Trax. Trax. Tahun LTZ. LTZ. LTZ. Okay. Uh, sebenarnya sih uh, Premier ya Premier. Premier. Jadi udah versi yang faceliftnya. Di sini untuk kendaraan tahun 2018. Tahun perakitan 2018. ribu delapan Pajak bulan 3 sampai 2023 Panjang sekali ya Super panjang Untuk daerah Tangerang Kota, daerah ya. Kota Betul sekali Saya buka di angka 222 juta Untuk ya kan? harga cashnya 222 juta 20 juta masih bisa Mego. nego tentunya ya Iya Nah kalau okay. saya naik untuk kreditnya Di sini saya ada paket beberapa pilihan ya kan Oke okay. Kalau untuk paket yang murah, ya kan, buat teman-teman semuanya di sini, saya sediakan DP empat puluh empat juta. Empat juta 44 untuk DP minim, minim betul, Pak Haji. Dapat ya mobil kan? premium ya, dapat mobil cukup premium, ya kan? Nah, ini kalau Pak G dulu suka nonton bioskop, ini ada nih, Pak G, di transformer. woi iya, iya, iya, iya, iya, iya. Nah, iya, iya. angsurannya itu di angka lima juta selama 4 tahun, selama 4 tahun lima ratus juta eh, 5.197.000 5.1 dikali 4 tahun Iya So masih kejakap banget ya Nah kalau bicara misalnya teman-teman ada yang mau DP-nya bisa lebih tinggi lagi nggak? Misalnya mau request ya kan? Bisa betul. Bisa hubungi langsung Pak G atau ke Langsung saya. ke nomornya Bang Yus Siap Untuk Bang betul. Yus mohon izin nomor ya. telepon Anda bisa langsung dicantumkan Oke okay. Disebutkan maksud saya Untuk nomor handphone saya sendiri Baik WhatsApp atau telepon utama di 0812 0812 oke okay. 8750 oke okay. 7899 oke okay. 24 siap. jam Insya Allah siap bantu siap kecuali pas lagi tidur nah Oke <laughs> oke okay. gitu. untuk kondisi bagus ya nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir dan kilometernya kira-kira berapa nih Bang Ius? mobil saya jamin semua yang udah sampai di stok saya nya fresh ya hmm. di sini tangan pertama dari baru yes oke okay. untuk Chevrolet ini status service record resmi di Chevrolet teman-teman semua. oke okay. Untuk kilometernya sekarang tujuh puluh ribu kilometer jarak tempuhnya sudah baru mencapai tujuh puluh sembilan ribu tujuh ribu, ribuan kurang lebih. Ya, tapi perawatan gak perlu khawatir teman-teman. Selama ini histori pemakainya selalu di Chevrolet resmi authorized. Betul. Gitu, bukan di bengkel pinggiran Jadi benar-benar mobilnya terrekomendasi ya. Iya. Pastinya aman, pak jinggal ji, aman. Gitu. 220 juta atau DP sekitar 44 juta 44 juta masih nego iya. tentunya Pastinya. <laughs> Langsung Bang ya Yus kan? sudah memiliki mobil super premium gitu. Oke okay, selanjutnya Bang Yus oke okay. nah, Bang Yus ini ya. mobil putih mentereng ya. Saya masih bingung nih iya baru datang ya oke okay. kan? Baru kemarin ah. Honda Brio tipe E Matic ribu 17 2017. 2017. Ya. wih ini mobil dalam kota stiker yang benar-benar paling laku ya. Betul sekali. Paling nah, laku. buat kaulah muda nih, ya yes, kan? Moco, mau, mau cewek, cocok lah, ya betul, kan? Betul, betul, betul, betul. Gitu. Nah, buat anak-anak muda zaman sekarang apa sebutannya? Fuckboy ya, fuckboy fuck juga cocok banget, nah, ya kan? Gitu. apalagi warnanya putih, ya. Putih, ya kan? Sudah didominasi banget warna putih. Betul ya. sekali. Nah, ini banyak plusnya nih Pak nih mobil 99% yes. puluh cat full ori 99% puluh cat masih sangat original oh, ori. belum, ya pernah kan? di -cat, ya. belum pernah dicat belum pernah diketok magic ataupun apa agak oh, ya, ya, ya kan ya, ya. Nah, istimewa sekali ya ban keempat eh baru diganti jadi hmm. pembeli berikutnya nggak usah pusing ganti ban nah, masih sangat tebal ya masih sangat tebal ya, kan? ya, ya, ya. status uh, benar, benar, benar. tangan pertama dari baku Hmm. service record di Honda authorized resmi juga. Gitu. Oke. Okay. Nah, interior jok udah full kulit. Sudah diretih. Udah. Kulitnya kulit asli nih Pakdi. Uh, di atas MBTech. Di, ya? MB di atas wow. MBTech. Di atas ya kan. Betul, Tapi bukan kaleng-kaleng ya -kaleng, kaleng -kaleng. kan. Kaleng -kaleng. Gitu. Dari jahitannya pun juga kelihatan kok. Lihat kelihatan yang berkualitas ]nya. ya. ya betul sekali. betul betul. So, tuh Dapat mobil istimewa, sudah tinggal pakai, bagus banget Kilometernya juga masih masih rendah ya kira, -kira Masih ya. rendah, kilometernya itu Lima 54.000 empat 54.000 jaraknya sudah ditempuh hmm. Banyak baru diganti pula dan untuk nilai pajaknya bulan 10 ya Pak? Bulan kurang. 10, kurang lebih ya Honda October. Brio tiga 3 jutaan 3 ya 3 jutaan untuk nilai pajak ya, ya Untuk daerah, daerah Jakarta ya Ini eh, Jakarta banget Pak Iya Barat ya? Ya, oh, ya. Uh, domisilinya sih Jakarta Barat Sebenarnya orangnya tinggal di Gading Serpong gitu. Betul betul betul betul. Nah, Bang Yus kira-kira Abang mau jual berapa nih Bang? Kira-kira untuk pemirsa biar supaya ini langsung dibeli nih Bang mobilnya nih Bang. Oke. Karena ini mobil benar istimewa, belum pernah di-chat loh Bang. Betul sekali. kasih harga yang terbaik Bang buat para pemirsa di sini Bang. Untuk harga puluh seratus 140. 140 juta tahun 2017. 2017. Mobil nggak bakal kecewa. Cash 140 masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa. Nah, kalau untuk yang mau kredit nah, ya kan itu dia yang ditunggu. Kita DP ada nggak Bang kira-kira Bang? Ada. Ada ya kan. Oke. Okay. Mau DP 20 juta juga bisa yes. ya kan, mau DP 28 juta juga bisa. Iya, oke. Okay. Kalau yang 28 juta angsurannya 3.530.000 4 Empat tahun. 4 tahun. Bang, ini udah termasuk garansi mesin enggak Bang kira-kira? Kalau garansi mesin sih nggak ada ya gak kan, ada. tapi saya berani jamin yes. untuk teman-teman semuanya mau orang terpercaya ya kan, betul. atau kita sama-sama cek di Honda Authorized siap betul. gitu, betul, karena betul, memang mobil betul. kita jamin nggak ada yang bekas nabrak dan banjir. Betul. Untuk mesinnya pun benar, -benar asli perawatan ya. Asli perawatan. Saya bisa record gitu. Full record di Honda Authorized resmi. Jadi kawan-kawan juga bisa ngecek nih hmm. plat nomornya langsung, betul. Kan? Nanti kelihatan tuh di sistemnya. Ya ya, gitu. ya benar, benar benar benar berplat genap dengan nilai hmm. pajak sekitar 3 jutaan tiga jutaan DP 28 juta langsung tiga betul sekali Pak kalau DP-nya bisa kurang masih bisa ya bang ya masih bisa masih lah, bisa kita nah, bicarakan betul. dapat mobil yang benar benar biang nih <laughs> DP-nya masih terjangkau langsung nego aja sama bang Ibu siap gitu Oke okay, next bang selanjutnya okay. waduh <laughs> ini mobil premium lagi nih bang nih ya uh, cukup tua tapi yes. enggak kelihatan tua kalau dibawa. Nah betul-betul ya betul, kan? gitu kita ada cx 5 tahun 2012 cx 5 tahun 2012 ya, untuk tipenya ini tipe touring ring 19 ini tipe yang paling lengkap di kelas zamannya gitu okay. sistem udah bose oh. velg sudah <laughs> ring 19 dan betul. dia sudah ada sunroof teman-teman gitu Nah untuk spek lengkapnya ini tahun 2012, pajak bulan 8 berplat genap. Plat genap ya kan. Tangan pertama juga dari, dari baru, baru, ya kan. Servis full record di Mazda authorized resmi juga. Dan ada satu kelebihannya teman-teman. Pemilik sebelumnya sangat apik nih. Dia nah. untuk tune up biasanya itu di Provis Bintaro. Wow, dan bener -bener itu bener -bener cukup bener -bener. lumayan, Pak Ji. Betul, harganya. betul. Siapa yang nggak tahu ya, beda ya. itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di provis channelnya, ya kan? Itu sangat luar biasa. Jadi nggak perlu ragu sama kualitas ini mobil, betul. Pak Ji. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, untuk harganya sendiri nih teman-teman, untuk nya di angka seratus, 100... tar ya. Kasih harga yang terbaik, Bang. Buat para pemirsa di Rosa Auto, eh, Biar langsung dibayar nih. Siap, uh. siap. Seratus sembilan juta nego. Seratus sembilan juta masih dapat mobil yang cukup premium. Premium ya kan. Jadi yang tadi saya bilang Betul. untuk tahun yang sedikit lama, tapi kalau kualitas yes. sama tongkrongan nggak lama benar. juga. Bener, ya kan? bener. Gitu. Bener. men. <laughs> <laughs> uh, bang, untuk nilai kreditnya bang berapa bang kira-kira? Nah, untuk DP-nya. Dia DP minim 43 juta. DP minim 43 puluh juta. juta. Bisa nego ya, Bang? Ya masih bisa. Betul. Ya kan? betul, betul. untuk angsurannya 5 juta sembilan ribu. Lima juta sembilan ribu. Lima ya. juta banget ya, Bang? Ya kurang ya, lebih ya, Bang? Ya Empat tahun ya, Bang? 4 tahun, teman-teman oh. semuanya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat yang tadi bisa bang kilometernya berapa bang kira-kira bang? bang untuk kilometernya 105 ribu 105 ribu tahun 2012 berarti jaraknya udah 10 tahunan kurang I lebih ya iya. masih cukup relevan untuk tahun betul sekali mobil ini betul Pokoknya teman-teman gak ada yang perlu khawatir e, di channel youtube nya Paji ya kan dan stok saya pun sama kilometer dijamin semua asli nggak ada yang namanya tipu menipu ya kan betul dan dijamin semua barang yang di review oleh Paji bebas tabrak dan bebas banjir. Insyaallah. Ya kan? Siap. Dan jangan lupa juga Pak Ji, kelengkapan paper juga semua dijamin aman. Nah. Ya kan? Betul betul gitu. betul. Jadi enggak kan. mungkin ada mobil bodong. Betul betul gitu. betul betul. betul. Ini rata-rata full set ya bang ya, ada kunci kontak dan buku servis pula. Oh semua. Semuanya. Semua. Kunci kontak dan maksudnya cadangan, cadangan. Gitu ya. Cadangan. Kunci serap, toolkit dan beberapa pun di lainnya, contoh kayak buku manual bu, buku, buku servis, semua pasti ada. Nah, gitu. Banyak diantaranya yang jual-jual mobil bekas itu jual apa adanya, tapi di sini Bang Ius jual full set teman-teman. Karena memang ya stok saya Paji semua saya rata-rata dari pemakai Nah, Saya gitu. Sayang nggak main lelang, ya kan betul, gitu betul, betul Untuk harga masih cukup relevan loh di sini. Ya, Iya gitu. Dan untuk kualitas, dijamin deh teman-teman Nggak nah. perlu khawatir, pusing, ya kan Umumnya Pak Haji, orang ambil mobil second kan Ini takut nih, ya betul, kan Betul, betul Nanti uh, kena zon, Kebaikannya nah. gede, <laughs> ya kan iya, iya, iya. Terus mobil, uh, tanda kutip, aneh-aneh, ya kan Nggak yes. perlu khawatir, pokoknya Di channelnya eh, Pak Haji Dijamin, insya Allah, insya Allah, semuanya baik. Gitu. Siap, ya kan? oke, okay. ya. Bang Yus, Ya, semoga ini bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan buat teman-teman semua, ya, Bang. Ya, Amin, ya kan? nah, Bang, ini ada Terios nih, Bang. Saya lihat nih, Bang. Kayaknya enak ya banget ya. dilihat nih, Bang. Nah, ini tahun berapa nih, Bang? Terios nah. nih, Bang. Ini Tereos 2016 Tereos 2016. 2016 Dan ini udah mulai facelift nih Pak Ji Udah mulai facelift bener Iya bedanya bener. di lampunya nih Pak Ji Betul betul betul Lampunya betul. dia udah hologen teman temen Ini kan bukan lampu bohlam biasa Betul betul gitu. Proyektor hologen juga ya Iya betul sekali Betul ya betul kan? betul 2016 tipenya tipe X ya Bang ya Tipe X ekstra Ekstra Manual pajak bulan 8 bulan 8 Agustus Agustus berplat ganjil plat ganjil tangan pertama juga nah, dari baru nah itu dia penting <laughs> dapat biang lagi nih <laughs> teman temen <laughs> tangan pertama dia baru servis full record di Astra Dehatsu Tangerang full set pula ya Bang ya iya gitu nah untuk nilai pajaknya kira-kira berapa Bang estimasi kurang lebih sekitar 3 juta teman-teman 3 jutaan ya. 3 jutaan, Murah ya untuk tahun 2016-an. ya kan? Tahun 2016 16, ya kan? Nah, manual, manual buat keluarga oh, ya kan -road, road, keluarga tenaga betul. ya kan? Lebih irit pula. Lebih irit bener, ya kan ya dan, dan untuk... perawatan gampang. Lebih gampang, <laughs> ya kan dibanding memetik <laughs> ya kan gitu. Salah satunya di antara mobil yang diminati ya diminati cukup sejuta umat juga betul sekali ya kan betul. nah kalau toyota ya, toyotanya kan versi mahalnya nah ya kan? ah, benar nah ini versi daihatsunya yang betul. lebih harga ekonomis betul tapi bicara spek sebenarnya semua sama pak Ji. benar ya kan benar-benar cuma betul. beda logo aja nah untuk mesin semuanya juga nggak ada bedanya ya? <laughs> iya betul iya, sekali iya. pak Ji. nah bang yus untuk ya. Tadi kita udah bahas manual nah. bertransmisi apa manual 2016 pajaknya bulan 8 atau sama hmm. perorangan ya bang ya hmm. dan harganya kira-kira berapa bang? Nah untuk harganya nih ya, nih saya kasih spesial nih buat teman-teman nih nah, ya. Nah kan? itu dia untuk yang tunggu. langsung cepat pas yes. pada saat Pakji udah ngepost video ini ya kan. Okay. Saya buka di angka 1.47 Nah 1.40 men 1.40an <laughs> kurang lebih iya. 1.40an masih bisa nego tentunya Masih ya. bisa nego Untuk tepatnya 1.47 langsung nego Bang Iyo ya. <laughs> Mobil nggak tua-tua banget loh teman-teman nah. ya kan. Kilometernya Bang Nah, nah kilometer jangan nih. kaget nih teman-teman ya kan? uh -uh. Saya jamin asli bukan putaran uh. Kilometernya itu di angka 62.000 Wow 2016 iya. untuk mobil kayak begini MPV yang sering dibawa-bawa harian betul sekali ya kan? baru 60 men 62.000 62 tergolong enggak tinggi bukan kan? main biang gitu. banget ini mah apik pemakaiannya ya. dan fisik ya teman-teman bisa lihat semuanya betul, ya kan? dijamin betul, betul. semuanya bagus 147 si bisa nego tentunya ya bang betul, betul, dan bagi. juga untuk nilai kredit dp-nya berapa bang kira-kira nah, untuk dp cepernya ya yes Itu saya dikasih delapan juta nah 18 juta udah dapat mobil beginian nih dua ribu ya kan mobil keluarga loh nah ya kan? benar-benar gitu. benar-benar enam juta dengan angsuran selama empat tahun teman-teman 3.950.000 juta nah, masih terjangkau DP-nya 18 juta. Men, ya, mobilnya begini: udah tinggal pakai, udah bagus, udah gak perlu <laughs> udah gak perlu lawatan, ya, Bang. Ya, nah, ini aduh, ya kan? Saya jamin, teman-teman nah, tinggal gas saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Mau nyari impian mobil keluarga, salah satunya bisa jadi opsi juga, nih, ya kan? Ah. Gitu, Betul, betul-betul. 147 masih bisa nego. Masih bisa nego. DP 18 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Apalagi <laughs> ya, dapat mobil bagus. Kilometernya rendah, ya. pajaknya masih hidup. Betul. Mobilnya istimewa. Ya Teman-teman. Ya, ya. Nah, ini Abang Pakai apa jual juga nih Bang? Jangan, ini <laughs> jangan, kan, ini mobil tempur. Oh, mobil tempur. Oh. Ini mobil tempur ya kan. Oke okay, oke, okay, baik. Ini yang membawa mobil-mobil lainnya bisa ada di sini. <laughs> bener ya benar, kan? benar benar benar. <laughs> banyak ditawar orang juga ya Bang. Banyak banget, banget, banyak ya, banget <laughs> <bagat, banyak laughs> ya kan, tapi ini enggak dijual, gak teman -teman, dijual kan? Oke okay, Bang, kita naik okay. selanjutnya. bener nih Bang. Silo saya ngelihatnya nih Bang. Premium banget. Nih BMW ya kan. Nah, BMW. Tuh, lihat tuh logo BMW-nya, men. BMW 2014 sudah new model. BMW 2014 sudah model new model ya, bang New model. Ya? Tipe ya kan? S-series berapa nih, Bang? F30 eh uh, seri 320i. Seri untuk 320. tipenya tipe sport, teman-teman. Nah, gitu. Dan ini betul, banyak betul, diminati betul. nih, ya kan? Benar, tipe sport benar, dibanding luxury-nya. Gitu. Betul, betul, betul, betul. Nah. Berplat genap, pajaknya di bulan 10 hmm. untuk hmm. daerah Alamat uh, SMK ini tepatnya plat A-nya itu Cilegon. Cilegon, iya, berarti X Sultan Cilegon. Betul, <laughs> Betul sekali, teman-teman. ya kan, untuk para sultan langsung dimaharin aja <laughs> iya. mobilnya. Nah, ini juga pilihan mobil-mobil anak muda zaman uh, sekarang, nih, Pak bener, Ji. Bener, ya kan, benar-benar benar. Iya, gitu. yang mau masuk kuliah ya kan Betul. perlu tongkrongan. Oke, okay, ya kan. Berarti bilang harga mahal juga tidak, Pak Ji, ya kan? Tuh. Ini bisa menjadi opsi pilihan buat teman-teman semuanya. Nah, untuk spesifikasinya saya bacain aja nih, Pak Ji ya. Siap, silakan. Ini BMW 320i tipe sport white on black 2014 pajak bulan 10, ya kan? Nah, untuk kilometer 44.000 empat puluh empat bukan miles loh ya kan, yes, nah teman-teman juga harus hati-hati kalau beli mobil Eropa banyak uh, informasi kilometernya itu tulisannya miles, hmm. tapi miles sama kilometer pada dasarnya berbeda nih Pakji, betul betul, ya betul, kan? betul betul betul, gitu betul. miles itu lebih tinggi dibanding kilometer, berarti betul. contoh acuannya aja, ini kan tadi saya bilang empat puluh empat ribu nih Pak benar. tapi kilometer ya. Nah, kalau miles itu teman-teman tinggal kalikan kilometer sebenarnya 1,7. 1,7. Dari angka yang dia sudah tentukan. 1,7 ya tambah 44.000 berarti itu jadinya kilometer. Nah. Gitu. Nah, kalau ini betul, bukan betul, miles betul. tapi kilometer. Mm -mm. Tangan mm -mm. pertama juga dari baru Service full record BMW resmi. Iya, betul gitu. betul betul betul. Dan sudah peremajaan juga nih teman-teman masalah mobil penggerak roda depan ya kan Iya semuanya sih sama ya Pak Ji ya bener di kaki-kaki ini kaki-kaki sudah peremajaan gitu jadi teman-teman tinggal gas saja jadi sudah tidak ada PR ya enggak ada PR sama baik mesin sekali. maupun kaki-kaki ya dan kan? performanya semua mobil kendaraan kendaraan mobil ini ya. benar-benar udah tinggal tinggal ga gas saja tancap gas cat 99% original juga. Nah, <laughs> buat para sultan, dapat mobil yang benar-benar original banget lagi nih. Iya, iya, iya, bang. Untuk nilai pajaknya mahal gak sih, bang? Kira-kira nilai pajaknya di angka sembilan jutaan pajak per tahun sembilan jutaan. Sembilan jutaan mobil sultan Eropa ya. tahun dua ribu Tipe gitu. Eh, 320 tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, tiga, kira puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, Masih bisa tiga, ya Masih bang? Masih tiga, nego, udah puluh mobil tiga, dua puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, kira puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, dua puluh tiga, tiga, Oh, masih bisa kan? nego Betul, ya kan? masih bisa nego. DP 90 untuk angsurannya delapan juta tujuh ratus Nah, kali empat tahun ya, Bang? Empat tahun, 4 tahun. 4 tahun. Gitu. dapat mobil yang super premium, ya. Eropa. Biang, <laughs> belum pernah dicat mobilnya masih original banget. kaki-kaki ya. sudah permajaan-permajaan sudah restorasi ya Bang ya dan gitu. itu di BMW resmi ya Pak BMW resmi ya? bukan okay, di okay. pinggiran ya teman-temannya teman, -teman Betul. Ya. jadi gitu. Insyaallah nggak ada kendala untuk nggak mobil ada. ini gitu buat para Sultan langsung japri aja nomor teleponnya Bang Ius nego langsung harganya Siap. ditunggu nih teman-teman semuanya gitu. Oke okay, Bang ya. Ius ada lagi ada Honda CRV ya Bang ya iya ini ya. juga sama nih, Pak Ji. Baru datang nih, ya, Pak G. Baru datang banget nih. Ya. Oh, bareng sama Brio ya? eh? bagus banget ya, body-bodinya ya. Iya, ini juga sama nih, Pak Ji. Sembilan puluh chat full ori. Wow, rata-rata di sini mobilnya benar-benar belum pernah dicet, diripen, di masih cet bawaan asli pabrikan. Nah, itu yang dicari orang, dicari pemirsa di sini Pak. Jadi nggak ada sepetan, ya eh kan? Ripain, apalagi nabrak banjir. Sozolan yang. Sol nggak ada. Betul, betul. Gitu. Nah, ini tipe apa nih Bang? Kira-kira nah, Bang? Ini CRV Turbo Prestis. Prestis. Yes. Tahun yes. 2018. 2018. Pemakaian wow. 19. Iya iya gitu. iya iya Pajak bulan 1 Januari. sampai 2023. tiga. panjang. Sampai tahun depan. Iya. Berplat ganjil? Plat ganjil. Alamat Senka Tangerang Kota Tangerang ya Tangerang Kota. Tangan, tangan, pertama tangan, nah, tangan pertama juga. atas nang perorangan. tangan pertama juga, mobilnya istimewa, belum pernah dicat original. Gitu. Betul, nah. betul betul betul betul. Servis full risk, uh, record di Honda resmi juga sama hmm untuk kilometernya itu dia tepatnya sekarang di 48.000 pagi. Wow, tahun 2018 sampai 2019 19. kilometernya baru 44.000. 48.000. Ribu. Ribu masih cukup relevan ya bang ya, ya betul sekali untuk ukuran mobil shervey betul Karena ini mobil mewah orang senang pakai <laughs> ya pasti e, apalagi prestis <laughs> <laughs> prestis ada panoramiknya Panoramik. betul, betul gitu dan sudah elektrik door juga betul. bang abang buka di open price berapa bang untuk harga, yes. harga aku buka ini di 460 juta Pak Haji. 460 juta, ya. masih bisa nego. masih bisa ya bang. nego kok teman-teman semuanya. Tuh. Jangan kaget, itu baru open price. Iya, ya. <laughs> nego aja lah. Dapat unit yang benar-benar bagus. Banget. Bagus, ya kan? Kepetibal dengan nilai jual, dengan betul. nilai harganya ya bang. Ya value for money ya teman-teman nah, ya. Betul betul. Jadi betul. ya saya cuma titip pesan sama teman-teman dan bapak ibu sekalian semuanya. Hmm. beli mobil second baik lagi semua relatif betul ya kan semua pasti ada harga ada rupa Pak Ji. betul ya kan betul betul mungkin betul. yang lebih murah ada nggak ada nah, uh. ya kan tapi baik lagi kualitasnya nih Paji. betul Ji. ya kan betul betul, betul, betul, betul. gitu historinya yes. bagaimana ya kan gitu mobil servis record atau tidak betul. bekas amit-amit nabrak banjir atau tidak kita nggak tahu sebenarnya ya kan tapi kalau di sini saya berani menjamin dan garansi nah itu dia gitu untuk nilai kreditnya bang kira-kira bang nah ini DP saya kasih spesial nih Pak yes DP cukup 65 juta saja nah 65 juta dapat mobil yang tahun muda 2018 CR-V Turbo Prestige banyak dicari orang nih iya pengusaha-pengusaha ya kan? muda biasanya bang. betul sekali ya kan yang enggak mau pusing keluar DP gede ya kan Benar. mau puterin lagi untuk bisnis lain ya kan betul. Nah itu bisa jadi opsi tuh buat temen teman ya berp60 jutaan angsun berapa bang angsukannya 11.988.000 11 jutaan dikali empat tahun ya Bang 4 tahun Wah, tuh gitu. masih cukuplah ya kan? buat kelas CRV CRV biasanya untuk Customer service atau menengah premium gitu ya bang. Hmm. Harga begini nggak jadi kendala. Yang paling Baik. kualitas ya bang? Kualitas. Baik lagi tadi saya bilang ya Pak G ya Betul. E, kalau seandainya kualitas mumpuni, iya. kenapa harus takut berkorban untuk bicara harga? Betul. Ya kan? Betul, betul. Gitu. Betul. Nah kalau hmm. seandainya pengen yang murah ya banyak. Banyak. banyak Tapi bagaimana nah, ya kan? kualitasnya seperti kualitasnya apa? Seperti apa? Gitu nah. ya kan? Oke, okay Bang. Selanjutnya, ya. Bang. Nah, Bang, ini hmm. mobil baru dapat apa mau dijual nih? Bang, nah, ini tepatnya lagi disiapkan untuk diambil oleh pemiliknya. Pak Ji persiapan ya kan? delivery ya? Delivery betul, betul ya kan? Ini mobil statusnya sudah sold out. Sold out. Ya kan? yes, yes, yes, nah, yes, standarisasinya yes. jadi teman-teman sama bapak-bapak ibu sekalian semuanya nggak perlu khawatir. Hmm. Mobil yang sudah dibeli di tempat saya ya kan Oke okay. pasti akan dipersiapkan semaksimal mungkin layaknya mobil baru Pak nah ya sudah kan? melalui proses uh, pembersihan betul, ya kan betul, dari kotoran-kotoran Poles benar, ya kan benar, benar. dan pokoknya keluarga semuanya nanti begitu terima sudah bisa langsung menikmati dan memakai. betul sudah gitu. melalui proses per SPWA ya. SPWA kata. betul <laughs> sekali <laughs> kan. iya iya. iya. Gitu. Oke okay, next bang. Ya. nah ini warna merah genjereng <laughs> nih bang. iya. saya ngelihatnya tertarik bang. ini bukan merah biasa nih Pak. Nah, benar ya, kan? benar. dan ini memang salah satu ciri khas Mazda. Mazda. zaman okay. sekarang merah dia memang cukup bikin silau mata nah Cie. itu dia. <laughs> Benar-benar-benar gitu. Nah ini tipe apa nih Bang? Ini Mazda 2 Oke okay. tipenya tipe Great Air Tipe Great Air Iya Tipe R. Tahun? 2015 Pemakaian 2016 2016 Bertransmisi? Triptonik Triptonik ya? Yeah. Okay. Jadi triptonik itu supaya teman-teman juga tahu hmm. Pada dasarnya itu transmisinya Matic betul, cuman kita bisa gunakan menjadi manual, manual. selayaknya mobil manual, betul. jadi kita atur baik perpindahan giginya uh, nambah atau kurangnya itu dengan cara kita sendiri, Benar. cuman yang bedakan adalah tidak menggunakan kopling ya Pak Ji betul, betul sekali, gitu. betul sekali. Oke untuk tipenya tadi udah jelaskan. Ya dan pajaknya pun masih cukup panjang, panjang ya, Bang. Panjang ya? sampai Ber... bulan 1 2023 Januari, tahun depan, tahun depan. Nah, untuk berplat ganjil ya, Bang. Ganjil. Daerah ya kan? SNK. Ini alamat tepatnya sih Jakarta Pusat, Pak Ji. Jakarta Pusat ya. Iya. Jakarta nah. Pusat tapi orangnya tinggal di Tangerang, di BSD. Eh. Bang, untuk nilai jual lu berapa, Bang kira-kira, Bang? Dan juga untuk kilometer, Bang. Gini. Tangan pertama dari baru juga nih. Oke, okay. ya kan? Betul. Service full record juga. Uh, Mazda auto Race juga Dan sudah peremajaan kaki-kaki full set di depan yes. Ada bukti bonnya dan ada garansinya setahun Nah itu dia Betul. yang dicari ya. Nah terus untuk harganya Pak Ji ini Untuk cash di angka 180 180 juta ya. tahun 2015 ya Bang ya 2015 Betul. masih bisa nego kok Pak Ji Oke Bang untuk nilai ya. kreditnya kira-kira berapa Bang? Nah untuk DP minimnya, untuk Mazda 2 ini DP 35 juta DP teman -teman. 35 juta, ya. wah wow, terjangkau banget Bang Pasti Bener. ya nah, Untuk angsurannya juta ratus teman-teman nah, Murah banget kan, ya. kejangkau sekali Pasti. DP segitu, angsuran 4 jutaan ya, gitu. gitu Bang, Oke, untuk nilai pajaknya kira-kira berapa Bang? Kurang lebih sekitar 4 juta Pak Ji 4 jutaan ya Bang 4 ya. juta setahunnya Nah, Terus hmm. ini full set juga ya Bang ya? Full set semuanya full set ya oke okay, oke okay. okay. istimewa loh men istimewa bener-bener mobil yang rekomendasi buat saya karena ini genjreng banget beda pak ba. beda, beda nih bang beda ya kan? ini betul, mau betul. Adam dan Hawa melihat warna ini pasti matanya agak sedikit silo-silo pasti suka warna merahnya si Mazda karena memang gini Pak Ji betul. Eh, di otomotif ini yang warnanya unik ya Pak betul. Ji ya itu cuma Mazda doang merahnya karena kalau seandainya teman-teman tahu kalau beli barunya itu khusus warna dia uh -huh. merah ini, ini yeah. lebih mahal 4 juta Oh, jadi ada apping price-nya untuk ya. pemilihan warna Betul, oh, karena merahnya iya, iya. ini semi bunglon, Pak Ji Jadi antara terang ketemu gelap, merahnya itu agak sedikit berbeda Oh, yes, yes, yes, gitu. yes Luar biasa, bener bener Ban masih tebel, Ban masih, masih tebal. bagus Bodi masih kinclong Kinclon. Mesin pasti sehat ya, Bang, ya? Aman, semuanya betul, terjamin betul. Ya, gitu teman-teman, semoga uh. ini bisa merekomendasikan Buat teman-teman yang mau beli mobil ini Siap. Baik cash atau kredit, ya. Oke, Bang iyo <laughs> Oke Bang next selanjutnya. Ya, ini ada satu mobil lagi memang taruhnya di dalam sih baji. Okay. Ya kan? Karena kalau yang di dalam biasanya saya taruh itu mobil yang cukup premium. Premium banget ya Bang. Iya. <laughs> <laughs> Jadi uh, saya memang main semua segmen baji ya kan. Mau okay. oh, mobil Jepang ya kan. Dari low mobil... sampai Ya, uh. low sampai high saya main juga. Betul. Jadi kalau saya teman-teman pun juga Misalnya ada kendaraan yang lama ya kan mau ganti kendaraan yang baru tapi Retin, pusing takut mau jual gitu. ke mana ya kan. Yuk kita okay, lihat yuk. Kita lihat kita cari tahu teman-teman. Cenge. <laughs> Tara. <laughs> Ini dia. Wow. Ini dia yang tadi kita bicarakan ya Pak Jia. Salah satu mobil premium stok saya ya kan. Ada Lexus UX 200 F Sport dan oh, itu uh, di kelasnya yang paling tinggi. Oh. Memang yang banyak dicari yang F Sport ini, Pak Betul, Gigi, betul, itu kalau betul, di Lexus. betul, betul, betul, betul. Lebih laku ya. Betul, dibanding tipe luxury-nya. Nah, iya. Iya, iya, iya, Nah, Bang, ini tahun berapa, Bang? Kira-kira, Bang. Ini tahun 2021, Paji. Tahun 2021, masih baru banget, anget hangat yeah. banget nih ya Wow, pajaknya ganji, apa pajaknya bulan lima panjang ya bang Bulan lima sampai 2023 tahun depan teman-teman nah, sekarang bulan lima Sekarang bulan lima Ketemu tahun depan Ketemu tahun depan Iya Jadi selayaknya dapat mobil baru juga Betul gitu. Bekas rasa baru, harga yeah. pasti jauh lebih murah dari yang baru Harga barunya, betul Dan gini juga bocoran nih Pak Ji Mobil barunya stoknya nggak ada, Pak Ji. Oh, inden. Inden. Oh, berapa lama, Sam Bang? Sampai tahun depan, Pak Ji. Wow. <laughs> Di sini berarti ready nih. Di sini doang ready. Dan ini memang salah satunya warna favorit Lexus yang sekarang, Pak Ji. Oke. Okay. Ini namanya warna titanium. Oh, gitu. titanium metallic. Meta titanium metallic. Yes. Betul, Dan interiornya full warna merah. Nah. Selayaknya mobil sport. Gitu. Ini bertransmisi otomatis juga ya, Bang ya. Otomatik Triptonik. Betul, pajaknya apa? Platnya ganjil. Ganjil. Bulan 5 untuk nilai pajaknya kira-kira berapa, Bang untuk mobil mewah ini? Untuk nah, nilai pajaknya Sekedar bahan recommended. Ya. Kalau saya lihat sih, Bang, ini catnya masih ori banget ya, Bang ya. Nah, ini jadi gini, Pak Ji, sama pemilik sebelumnya itu di PPF clear. Oh, Jadi, PPF clear itu teknologi baru nih, teman-teman. Konsepnya kurang lebih kayak coating atau nanokrabi, betul ya kan? Tapi kalau dia menggunakan plastik, Oh. jadi selayaknya semacam di web, ya gitu, benar, atau benar, dibungkus betul, tujuannya betul, supaya betul. apa? Warna asli cat mobil ini tetap terjaga, enggak pudar, enggak pudar, baret alus enggak kena ya kan, betul betul, atau betul, kena batu-batu kecil juga aman betul, gitu betul, ya kan? Betul untuk pajak ya sendiri sekitar sepuluh juta pakji 10 juta, Pak juta. masih kejangkau ya. lah untuk Aman. mobil barusan so ya, karena tahun dua ribu dua last edition di barunya udah nggak ada lagi inden sampai tahun depan pakji itu wow. harga barunya itu di angka sembilan ratus yang saya tahu sembilan ratus tujuh nah kalau teman-teman oke okay, ya kan ini Betul. saya open price harga sembilan ratus juta sembilan juta ya bedanya tinggi banget bang, tujuh puluh juta, tujuh juta, gitu, barunya nggak pun juga nggak ada diskon, tangan pertama juga Pak Ji dari baru, atas sama perorangan ya bang ya, perorangan, betul, kilometernya tujuh ribu, oh, nggak pernah dibawa ini ini, <laughs> diliatin doang kan ya bang, jadi tujuannya waktu itu gini Pak Ji, eh. uh, pemilik sebelumnya dia pengen ngasih surprise buat istrinya, oke, okay. dia kasih mobil ini, oh, ternyata nyampe rumah istrinya gak suka oh. <laughs> jadi langsung dijual, dijual sama saya gitu digantiin lagi wow. mobil yang lain betul, yang sesuai betul. dengan kemauan istrinya jadi gitu. ini mobil bener-bener geres banget ya geres banget cat gak. otomatis full original. original 100% dan ini memang hmm. ya di PPF clear lagi ya kan betul, betul, betul. jadi pemilik okay. gak perlu khawatir fitur-fiturnya weh ah. mobil mahal, mobil ah. bagus penasaran Bang dibacain Bang buat para pemirsa okay. bang. Uh, ini tipe f-sport yang tadi saya bilang buat teman-teman semuanya jadi Lexus itu ada dua tipe ada sport sama luxury Oke okay. itu tipe yang lengkapnya ya kan nah tipe lengkapnya saya ingin start aja ya Nah kalau tipe lengkap itu dia berkesan layaknya ya, mobil sport karena mm -hmm. ngambil namanya juga ada sport ya kan dari model bangkunya juga ada berbeda ya kan teman-teman bisa lihat juga dan khusus mobil ini memang interiornya warna merah ini tapi original ya bang ya original bukan tapi, di uh, retrim ya bukan bukan bukan direkondisi hmm. atau di, di retrim gitu ya kan betul uh, dan memang untuk uh, Lexus ini ada beberapa pilihan warna interior tapi khusus untuk dapat warna merah ini nih teman-teman ya kan ini susah loh ya kan karena ini salah satu favorit kalau interior warna merah kebanyakan oh. itu interior semuanya yeah. warna hitam gitu. Nah, Oke. untuk kelebihan S sport dibanding kelasnya, ya kan? Teman-teman bisa lihat, di sini dia ada empat mode. Di sini ada mode eco, normal, sport, dan sport plus. Jadi sport plus itu cuma ada di tipe sport. Jadi bisa lihat nih indikator speedometernya saya bikin sport plus. Oke, dia seperti ini teman-teman, ya kan? gitu nah kalau seandainya sport biasa dia seperti ini sorry itu eko ini sport biasa tapi khusus untuk sport dia ada sport plus Oh yeah. iya di MID juga kelihatan emangnya Nah terus kalau teman-teman kelihatan di kaca sini dia ada menampilkan digital speedometer jadi seperti ini ya kan kalau teman-teman kelihatan Ui. Nah, jadi dia ada nembak ke kaca untuk kecepatan kendaraannya Itu cuma ada di tipe Sport dan dilengkapi hmm. beberapa sensor-sensor keselamatan kendaraan lainnya. Seperti dia ada blind spot, kalau ada kendaraan lewat dari samping dia pun juga bisa kasih tahu teman-teman. Gitu. Jadi supaya kita lebih aware pada saat kita di jalanan. Betul, gitu. betul, betul, betul, betul, betul, betul, Nah, kalau interiornya seperti ini teman-teman, mobil Lexus. Ya kan untuk tipe UX dan untuk pengaturan multi dia semuanya ada di tengah sini. Jadi kita udah nggak perlu pencet-pencet lagi. Nggak perlu touchscreen lagi, Bang. Nggak ya. perlu ya kan? Iya, iya, jadi iya, tetap iya. kita ngedrive ya yes. kan? Dan jari kita yang main di sini. Kita cukup lihat pandangan ke depan. Tujuannya buat apa? Supaya kita safety. Pandangan tetap lihat ke depan. gitu betul betul betul betul. Ya kalau seandainya teman-teman yang lagi cari mobil premium, bisa jadi salah satu opsi nih Compact. Tapi... Premiumnya tetap dapat, gitu. Betul betul sekali, betul sekali. Luar biasa ya mobil premium. Ya. Iya. Jauh lebih mewah dalam dan luar. Luarnya. Ya baik lagi Pak Ada harga semua, betul. ada rupa, betul, ya kan, betul, betul, gitu. betul. Just... Jadi jangan hmm. salah pilih untuk kendaraan Anda semuanya. Ya. Ada harga, ada rupa, pilih yang terbaik buat kalian semua buat teman-teman yang opsi pilihan Pak saya nggak punya uh, nilai cash ya kan Betul. gimana kalau saya mau kredit bisa juga kok okay. untuk kreditnya DP minimnya di sini DP 230 juta DP 230 juta ya Oke okay. untuk angsuranes sembilan belas juta tujuh Wow Itu masih murah buat untuk kelas ya ya premium gitu Nah tadi kita udah saksikan stok-stoknya dari Mobeta via Bang Ius ya gitu nah kalau ada pertanyaan teman-teman Pak untuk leasing ada apa aja sih ya kan betul kita banyak kok Paji rekanan ya kan Betul. salah betul. satunya BCA Sembe okay. Niaga yes. terus uh, ada di Finance ya kan terus ada kredit plus dan ada juga mega auto Finance pokoknya untuk gitu. leasing no problem no problem siap melayani para Teman-teman semuanya. semuanya, ya kan? Dan kalaupun misalnya teman-teman ada yang kesulitan nih, saya domisilinya tapi nggak di Tangerang nih, Pak okay. Bagaimana, Pak G, Ya kan? Tetap kita bisa bantu proses juga, kok, bagi teman-teman yang posisinya di luar domisili Tangerang dan Jakarta. Oke, okay. gitu. dan juga... Prosesnya cepat ya Bang? Pasti, pasti ya kan gitu, Nanti ya. salah satunya ini nih Pak Ji nih Livina okay. yang lagi kita siapkan oh. Ini orangnya dari Semarang oh. gitu. Belum lihat mobilnya sama kita ya kan Iya, iya, iya Dan ya. tetap kita bisa proses gitu Luar biasa di sini dengan Bang <laughs> Showroom yang benar-benar terpercaya Rekomendasi ya. dan harganya masih bisa dinego tentunya dengan Bang Hius Masih terjangkau Betul. semuanya ya kan dan ya baik lagi uh, teman-teman pokoknya nggak perlu khawatir baik di showroom saya atau di channelnya Pak Haji ya kan? Siap. Channel YouTube-nya uh, bagi teman-teman yang pengen beli mobil sekan, bebas nabrak, bebas banjir dan siap general check up di authorize. Itu dia. Gitu. Pilihan yang benar-benar win-win solusi. Pasti. Gitu. Betul, betul. Oke ya, pemirsa ya video ini semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman yang membutuhkan mobil super premium dan menengah premium iya Bang Yus cukup sekian semoga video ini benar-benar menginspirasi ya iya buat teman-teman nah. buat semua pertimbangan ya kan dan Betul. kalau mau sharing-sharing curhat ya kan langsung apa segala macam bisa WhatsApp Japri. ke saya, Japri ke saya atau ke Pak Haji langsung siap ya kan? demikian yang tadi kita telah ulas teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya. saya dari Derosa Otto mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon pamit ya. Yus Oke okay, bye bye Sampai.